Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samburasun Perkenalkan, nama saya Dhafa Ananda Haeka Wane Duta Genre Kota Cimahi tahun 2019 Dan Duta Genre Jawa Barat tahun 2020 Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2020 Pesan untuk anak-anak Cimahi Tetap semangat, tetap semangat belajar Semangat meraih cita-cita dan percaya diri Percaya bahwa masing-masing dari kita mempunyai keunggulan dan mempunyai keunikan masing-masing yang bisa menjadi potensi untuk kita menjadi generasi emas tahun 2045. Jangan lupa cuci tangan dan juga pakai masker saat keluar rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, oke? Okay? Salam Gendre! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.